Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib, gimana kabar teman-teman semua Semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah Subhanahu Ta'ala Dijauhkan dari segala merabahaya Malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit Amin, amin ya Rabbal 'Alamin Alhamdulillah guys Kita masih diberikan kenikmatan yang sangat besar oleh Allah Subhanahu Ta'ala Sehingga kita dapat menikmati nikmat yang Allah berikan itu kepada kita Nikmat sehat Ya kan, nikmat sempat, Dan nikmat waktu luang Dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kepada kita, ya, nikmat mata, nikmat semua, nikmat yang ada dalam diri kita ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak dapat membalasnya, ya mau seberapapun kita punya uang, mau seberapapun kita punya harta emas dan lain sebagainya, tidak akan dapat membayar nikmat yang Allah berikan. Ya karena hisab. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat yang sangat besar Rizki yang sangat banyak sekali dan tanpa perhitungan Allahu Akbar Teman-teman sekalian kita semua ini hanya sementara di dunia ini ya kan Bentar lagi kita akan mati Bentar lagi kita akan dipendam di tanah Masya Allah Allahu Akbar dan apa yang sudah kita persiapkan di dalam kehidupan kita ini. Berapa umur kita? 30, 40, 50, 70 tahun? Berapa tahun yang kita sia-siakan? Ya, Berapa banyak usia kita ini yang kita sia-siakan? Tidak mengerjakan apa yang diperintah Allah, malah mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah yaitu kemaksiatan-kemaksiatan. Allahu Akbar. Perbanyaklah kita beristighfar. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, Ya Ayuhanas tubu ilallah fa iniatu builallah fiya umin mi'at atmarat. Wahai manusia bertaubatlah kepada Allah. Sesungguhnya aku bertaubat kata Rasulullah dalam sehari ya seratus kali. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beristighfar di dalam sehari seratus kali. Apalagi kita yang berlumuran dosa, Rasulullah Alaihi Wasallam sudah maksum, ya, diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita, siapa yang memberi jaminan kepada kita bahwasannya dosa kita semuanya diampuni, tidak ada. Maka daripada itu, lakukan apa yang disunahkan oleh Baginda Nabi Muhammad SAW. Setidaknya kita 100 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia di dalam dunia ini semuanya akan merasa rugi, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Walasr. Inna insan lafi khusr idlaaladina amanu wa amilussalihat watwasau bilhaki watwasau bilsabur. Demi masa kata Allah dalam Al Quran sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali siapa amanu إِلَّ ya kecuali orang-orang yang beriman orang-orang yang beriman ini beriman kepada Allah ya lurus hatinya kepada Allah menyatu kepada Allah Subhanahu wa taala ya beriman kepada Allah sebagaimana disebutkan dalam rukun-rukun iman dan yang beramal saleh senantiasa melakukan amal perbuatan baik dan selanjutnya adalah mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran, jadi saling menasehati watawasau bil hak menyampaikan kebenaran, ya saling memberikan, memberitahu kepada orang-orang wah ini benar yang diperintahkan Allah dan ini yang yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta berpesan-pesan ataupun menasehati watawasau tentang kesabaran. Jadi, apabila kita dalam kehidupan kita, dalam diri kita, ada iman dan juga kita beramal saleh, dan juga apa berpesan kepada apa namanya orang-orang tentang kebenaran, berdakwah seperti itulah istilahnya, dan yang terakhir adalah berpesan juga nasihat untuk senantiasa sabar dengan segala ujian yang Allah berikan. Nah, itulah orang-orang yang beruntung, itulah orang-orang tidak akan merugi di akhirat kelak. Allahu Akbar. Oke okay guys, di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian dari Facebook ini guys ya, yaitu sejarah kata Melayu dan bahasa Akadi di Irak guys, oleh Profesor Dr. Solehah Yakub. Nah langsung saja guys kita tonton videonya. Let's go. Allah turis dan tanjak guys, masya Allah terbaik openingnya. Saya Profesor Dr. Saleh Yaakob Saya uh, produk ataupun keluaran uh, Universiti Islam Antarabangsa okay. uh, Tak khusus saya, specialisation saya dalam bidang falsafah Nahu Arab Dan pemikiran linguistik uh, Sebelum saya menerangkan siapakah orang Melayu Kita perlu tahu bahawa uh, bagaimana muka bumi uh, Semenanjung Malaysia ataupun uh, tanah Melayu pada ketika dulu Kita berdasarkan kepada uh, uh, dapatan yang kita dapat daripada uh, ge geologi ...push bahwasanya alam uh, semenanjung tanah Melayu ini uh, tenggelam... Aha. ...pada tahun 6000 tahun yang silam. Jadi kalau kita ingat di situ, 6000 tahun ia bersamaan dengan... Uh, ...Banjir Besar Nabi Nuh. Oh. Ya? Jadi ber, maksudnya di sini, kalau berdasarkan kepada kenyataan itu... ...ataupun bukti kajian itu, alam Melayu ini banjir besar Nabi Nuh itu berlaku di seluruh dunia. Maka benarlah apa yang disebut dalam kitab-kitab tafsir. ya? Ia berbeza dengan apa yang disebut dalam uh, modern, uh, modern writing scholars. Dia berbeza. Modern writing scholars mengatakan ianya di di tanah Arab saja. Okey, back kepada soalan Melayu itu tadi. Apabila kawasan di semenanjung Melayu ini uh, tenggelam, maka hanya muncul adalah pulau-pulau. Sebab itu kita dapati dalam uh, merah mahawangsa uh, dinamakan Pulau Serai. Disebut Pulau, Pulau oh. Serai, Pulau Kerengga. Kerana sepanjang bajaran titiwangsa wangsa itu yang muncul sebagai pulau itu, kawasan yang agak tinggi. Sebab oh. kawasannya dipenuhi air dan kawasan yang paling banyak dipenuhi pada ketika itu ialah di kawasan Tioman. 5,900 meter. Ini adalah dalam kajian. Ya? Berbalik kepada bagaimana pula ada manusia ataupun orang menetak di situ. Sebenarnya sebelum itu sudah ada orang. Sebelum sebelum uh, 9000 BC itu, 9000 tahun dah, dahulu, sudah ada orang menetak di sini. Berdasarkan bukti yang dikemukakan oleh Graham Thaigood. Prof. Graham Thaigood dalam bukunya 2,000 years of the language of the Chamic language. 2,000 okay. years of the Chamic language, dia memberitahu bahawa sebenarnya terdapat, sudah terdapat. Manusia yang dikatakan Homo sapien itu mendiami gua-gua di sekitar uh, Kedah di Selatan Thailand, di selat di Pattani, di Kelantan, bahawa mereka itu adalah manusia. Tetapi mereka berbadan kecil dan dinamakan Hobihier. Okey. Jadi just di mana kau orang Melayu? Istilah Melayu itu mengikut kajian saya ialah orang yang datang ke tempat tinggi. Ataupun orang yang menetap penempatannya di tempat tinggi Perkataan hmm. Ur itu adalah tempat tinggi Dan bila kita buat kajian lagi Dia ada kaitan dengan wilayah Ur di Iraq Wilayah Ur di Iraq Kalau anda uh, uh, melihat ya kepada peta-peta yang bagi wilayah Iraq itu oh, Dia ada Ur, Ur. Lagash, Kish, Shurupa Itu adalah wilayah-wilayah yang muncul sesudah Banjir besar Nabi Nuh A.S Allah. Dan Ur itu Kenapa dikenali sebagai Ur? Kerana di situ terdapat Ziggurat Ziggurat itu Ialah satu bangunan dia macam piramid uh, Dan di situlah Diletakkan kubur Raja-raja purba ah. Ya Dan di Ur itu jugalah Nabi Ibrahim A.S berasal Asal Nabi Ibrahim A.S adalah Dari Ur Nabi Ibrahim dari Ur Gagamish itu daripada Uruk dia ada Ur, Uruk, Lagash, uh, Kish, Shuruk dan Dilmun. Banyak lagi kawasan-kawasan yang kita tak dengar dah sekarang. Allah. Ya. Itu. Justru orang Melayu ini ialah apabila Nabi Ibrahim alaihissalam telah memerintahkan dua orang anak baginda iaitu Medan dan Midian ini terdapat banyaklah lagi kita tafsir. Aha. Ya, saya boleh sahkan itu bahawa sebenarnya dimiter datang ke kawasan timur jauh seolah-olah dia kena pergi balik ke tempat mak dia dan kita faham bahawasanya medan-medan ini hasil daripada pernikahan Nabi Ibrahim AS dengan Keturah ah. siapakah Keturah? Keturah merupakan wanita campah wanita campah dan jika kita google nantrang itu dulunya adalah Keturah namanya Keturah tetapi nama Keturah itu bukannya nama asal Nama asal beliau adalah uh, Imtali bin Yakfur, binti Yakfur. Ini disebut dalam Tabari. Imtali binti Yakfur ataupun Anmutah. Ada yang katakan namanya Anmutah. Tetapi apabila beliau sampai ke Palestine pada ketika itu melalui pelayaran orang-orang Phoenician, ya, maka pendeta-pendeta Taurah pada ketika itu menamakan beliau adalah Keturah. keturah Keturah ini Di dalam bahasa Ibrani Bermaksud Bakhur Dalam bahasa Arab Bakhur Bermaksud Kayu gaharu. Ini disebut dalam Jawad Ali Profesor Jawad Ali menyebut benda itu Dan ada dalam catatan itu Allah Ya Sebab itu kita boleh tahu Oh maksudnya adalah Keturah Gahur. itu Bakhur Bakhur dalam bahasa Melayu adalah gaharu. Okey Apabila bagi uh, Ibrahim AS Keturah Uh, pada ketika itu uh, sibuk dengan melayan uh, Ismail, kan dia kausanya jauh-jauh, antara Nabi Ismail Nabi Ishaq, Nabi Ishaq di Flastain, Nabi Ismail itu di Mekah. dan apabila wafatnya Sarah alaihi hassalam maka Ishaq uh, meminta baginda berkahwin dengan Katurah uh, Katurah masa itu menjadi uh, pembantu kepada Siti Sarah ah menjadi pembantu dan meminta berkahwin dengan uh, baginda uh, Ibrahim Alisar. dan pada ketika itu juga Siti Hajar sudah meninggal. Allah. Siti Hajar meninggal dulu kemudian Siti Sarah. Apabila Siti uh, apabila berkahwin maka melahirkanlah uh, enam orang termasuk Midan-Midan itu tadi. Ya. Dan apabila diarahkan, uh, itu saya back tadi. Sekarang kita masuk kepada yang Asam ni. Apabila diarahkan ke ke timur jauh itu maka apa yang dikatakan oleh dua beradik tadi ayah anda ayah anda ingin menghantar kami ke tempat yang jauh ke, tem ke tempat yang kami tidak biasa ke tempat yang banyak benda-benda asing bagi kami yang benda-benda yang liar kenapa kami yang dihantar kenapa Ismail dan Ishak bersama kamu itu disebut dan kita tak tafsir maka apa yang Ibrahim jawab Nabi Ibrahim jawab Nabi Ibrahim AS jawab uh, itu yang diarahkan olehku. Itu yang diarahkan olehku. Kamu pergilah ke sana, kamu ajarlah orang-orang di sana tentang ilmu yang kamu dapat di sini. Dan mereka yang menerima ilmu kamu itu akan menjadi umat terbaik, penduduk bumi yang terbaik, kerana di kalangan mereka akan terpilih menjadi raja. Itu yang disebut oleh Nabi Ibrahim. Saya boleh tunjuk dalam At-Tabari. Okey, jadi berdasarkan kepada kenyataan ini, maka medan-medan datang ke sini dan ketika dia datang itu, saya sebagai seorang pengkaji, dia mesti melalui Sungai Batu. Di sinilah bermulanya sejarah Sungai Batu. Saya sudah berbincang dengan Prof Mokhtar dan beberapa orang lagi. Daripada Sungai Batu, untuk tembus ke Teluk Siam, ada dua sungai daripada Sungai Batu untuk ke ke Tanah Merah Kelantan ada satu sungai maknanya ada tiga sungai dan sungai itu besar lima kali lebih besar daripada sekarang sebab itu kapal-kapal besar boleh lalu di sana melalui jalan itu Allah ya jadi dua sungai ini tembus ke Teluk Siam sekiranya anda membaca buku yang ditulis oleh uh, Western Scholars sebelum 2017 anda tidak akan dapati Bahawasanya sungai-sungai besar ini Telah melalui sungai batu 2007, ya, Western ya. scholars akan menulis Kapal-kapal akan melalui kerah Kapal-kapal akan melalui takwapa Mereka tidak menulis tentang Laluan sungai batu ini Sebab pada waktu itu Kajian sungai batu oleh Prof. Mokta Belum lagi terhasil Kajian sungai batu terhasil 2017 Jadi daripada sini Berlaku pelayaran besar-besaran Kita maklum tadi itu 6,000 BC 6,000 BC Airnya besar Airnya tinggi Jadi Dia punya kapasiti Untuk Kapal berlabuh, Belayar itu Meriting punya uh, Kawasan Itu tinggi Kemudian Bila masa dia sampai Ke sini 2,000 BC Kalau 2,000 BC Air sudah surut sikit Tidak sebesar yang pertama itu tadi Jadi Daripada sini Kita dapati Bermulalah Episod Yang kita nanti-hantikan Iaitu Bagaimana pula hubungan wakil daripada uh, media-media itu berhubungan dengan orang-orang yang ada di sini? Ah. Sebab itu perkataan ur yang digunakan oh. malah itu adalah orang ur itu tinggi orang tinggi itu disebut dalam kitab-kitab uh, dalam bahasa uh, akadik tulisan akadik bukan tulisan Hebrew kalau kata tulisan Hebrew dia ambil sesudah itu tulisan asal adalah dalam tulisan Mesiria dia bukan dalam tulisan Sanskrit bukan oh, dalam tulisan Uh, Greek dan sebagainya. Dia mesti dalam tulisan mesenaria. Itu adalah tulisan yang diiktiraf oleh ahli sejarah dunia. Bahawa tulisan paling awal atas dunia ini ialah daripada epik Gilgamesh. Ini kitabnya. Epik Gilgamesh. Mahapana Gilgamesh lebikwa 4000. 4000 BC. Tak bisa Di baca. Diiktiraf oleh Profesor Tahar Bakir. Dan ia bukan bahasa Sanskrit. Justru kita maklum di sini bahawasanya akan ada satu isu besar di sini. Apakah bahasa di Sungai Batu pada ketika itu? Allah. Allah SWT dan Muhammad. Dan sangat-sangat bagus sekali guys. di sini yang disampaikan oleh Profesor Dr. Saleha Yaakub. Wow. Ini ilmuwan dari Malaysia, guys. Ya, Bagaimana asal kata daripada Melayu dan bahasa Akhadi di Irak, guys. Jadi bisa dikatakan ya keturunan Nabi Ibrahim itu dikirim oleh Nabi Ibrahim ke Melayu ataupun ke Semenanjung. Seperti itu guys ya. Allahu Akbar. Ini sangat bagus sekali ya. Kita akan mengikuti mungkin lebih lanjut Profesor Dr. Solehi Akup ini guys ya. Untuk menambah wawasan kita tentang bagaimana asal-usul daripada manusia di zaman dahulu. Yang mana... Banjir setelah Nabi Nuh Alaihissalam seperti itu, guys. Ya, wow, oke, okay, sangat-sangat bagus sekali, guys. Allahu akbar, allahu akbar. Oke mungkin itu saja video kali ini guys Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengikuti video ini Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya guys Dan jangan lupa untuk follow juga di Profesor Dr. Soleh Hayakup di Facebook ya Mungkin ada Youtubenya saya kurang tahu Mungkin nanti kita akan cari tahu juga Terima kasih saya undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh